namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi kami yang botaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalannya di disini saya informasikan terlebih dahulu buat kamu para pecinta burung ataupun yang suka dengan kicauan burung silahkan kunjungi channel di atas ini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 di sini kita akan membahas tentang empat zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini.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 untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan zodiak Gemini adalah seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini kecocokan yang dirasakan oleh seorang Gemini bersama seorang Libra tidak lain dan tidak bukan ialah seorang Libra yang suka memperhatikan tentang kesehatan dan suka fokus untuk melihat kesehatan seorang Gemini sehingga di sini seorang Gemini akan jarang sekali untuk down ataupun drop akibat dari perhatian yang diberikan oleh seorang libra terhadap seorang Gemini disinilah kenyamanan ataupun letak kenyamanan dan titik kenyamanan yang dirasakan oleh seorang Gemini bersama seorang libra dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of Sword. secara umum page of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang libra akan suka memperhatikan serta memberikan perhatian yang penuh kepada seorang gemini terutama di dalam kategori kesehatan sehingga seorang gemini akan merasa sangat nyaman dan senang yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice, secara umum, justice itu diartikan keadilan, sebab, dan akibat. Jadi, jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, yaitu zodiak Libra, di sini seorang Libra memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Gemini sehingga mendapatkan tingkat kenyamanan bersama seorang Libra di dalam kategori asmara yang didukung penuh oleh anak mereka sendiri. Dan justice di sini menggambarkan keadilan antara seorang Libra dan seorang Gemini untuk menjalani hubungan sangatlah mengakibatkan hubungan mereka langgang ataupun berada di intensitas kecocokan di angka 91% cocok sampai 2 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua yang cocok dengan seorang Gemini adalah Egg of Pentacle ataupun delapan koi untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori keuangan dan di sini juga seorang Virgo memberikan ataupun seorang Virgo ikut mengkontrol di dalam segi pengeluaran dan pendapatan seorang Gemini. Sehingga game ini akan merasa sangat nyaman dan merasa tenang apabila melihat sisi keuangannya di saat menurun ataupun di saat meningkat. Dan di sini juga seorang Virgo akan mendukung serta mensupport seorang game ini di dalam kategori keuangan sehingga mendapatkan keuangan yang betul-betul mereka idam-idamkan di masa depan mereka. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cups secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di sini mencolok kepada seorang Gemini pria ataupun Gemini Boy yang mendapatkan dukungan penuh dari seorang wanita yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang cocok dengan seorang Gemini yaitu Zodiac Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo akan memperhatikan pengeluaran pendapatan serta seorang Virgo akan ikut mengkontrol keuangan seorang Gemini sehingga mereka akan mendapatkan keuangan yang bagus di masa depan mereka yang tidak lain dan tidak bukan Gemini adalah seorang lelaki dan Virgo di sini kategori sebagai wanita dan Justice di sini menggambarkan keadilan ataupun sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Gemini dikarenakan keuangannya dikontrol oleh seorang Virgo membuat mereka cocok dan nyaman sehingga mendapatkan intensitas kecocokan di angka 88% cocok sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini adalah Ten of Pentacle ataupun 10 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Scorpio yang di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Di sini, tingkat kecocokan yang mereka miliki di dalam kategori sisi keuangan dan di dalam kategori pekerjaan. Di sini, seorang Scorpio suka memberikan masukan ataupun ide yang kreatif kepada seorang Gemini di dalam suatu hal pekerjaan dan membuka peluang untuk usahanya, yang menunjang karir serta keuangan mereka lebih bagus lagi untuk masa depannya. Dan di sini, seorang Gemini akan welcome dan menerima masukan tersebut, sehingga seorang Gemini akan melaksanakannya dan melakukannya secara senang hati dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Swords secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio akan memberikan perhatian penuh di dalam kategori keuangan serta di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini juga seorang Scorpio akan memberikan masukan kepada seorang Gemini untuk memperhatikan dan memberikan ide kepada seorang Gemini di dalam kategori hal pekerjaan sehingga membuka peluang pekerjaan karir dan keuangan mereka lebih bagus lagi di masa depannya. Dan di sini, dukungan yang ia dapatkan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan zodiak yang ketiga ataupun zodiak Scorpio yang cocok berpasangan dengan Gemini itu di dalam kategori karir, pekerjaan, dan keuangan yang saling mendukung. Dan di sini mencolok kepada seorang Gemini boy ataupun Gemini laki yang mendapatkan dukungan dari seorang pasangannya sendiri, dan Justice di sini menggambarkan akibat dari dukungan seorang. Scorpio kepada seorang Gemini di dalam kategori keuangan, seorang Gemini akan merasa bahwa keuangannya terkontrol secara baik-baik saja untuk masa depannya. Dan di sini intensitas kecocokan yang mereka dapatkan itu berada di angka 90% cocok sampai tua. Selanjutnya kita lihat ke kategori zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini adalah 5 Cups ataupun 5 Piala untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai zodiak Taurus yang di kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Di sini tingkat kecocokan ataupun kategori kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini seorang Taurus betul-betul memperhatikan hubungan yang bersama seorang Gemini sehingga di sini seorang Gemini memberikan kepercayaan yang penuh kepada seorang Taurus dan taurus tidak akan berani mengkhianatinya serta memberikan kepercayaannya kembali kepada seorang Gemini di sini mereka akan saling support di dalam hubungan asmara dan saling mendukung untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu kategori hubungan asmara untuk masa depan mereka dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik offshore Cara umumnya kenaik opsi itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Di sini kecocokan antara seorang Taurus bersama seorang Gemini adalah di kategori hubungan asmara yang saling menjaga dan saling mempercayai dan tindakan itu mereka dapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk menjaga hubungan mereka lebih bagus lagi. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan Zodiak Taurus sangat memperhatikan di dalam hubungan asmara bersama seorang Gemini dan saling percaya serta saling memupuk hubungan asmara yang semakin bagus lagi dan mereka mendapatkan support ataupun dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat mereka sendiri dan Justice di sini menggambarkan akibat dari seorang Taurus yang selalu memperhatikan dan menjaga hubungannya bersama seorang Gemini menyebabkan seorang gemini akan merasa nyaman dengan seorang taurus sehingga mereka di sini mendapatkan intensitas kecocokan di angka 95 cocok sampai tua. Baik di sini kita review kembali zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang gemini adalah zodiak yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak libra, selanjutnya zodiak virgo. Dan Di kategori zodiak yang ketiga adalah zodiak Scorpio, dan zodiak yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Gemini. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.